Kapal ini adalah kapal wakaf. Kapal ini akan difungsikan oleh BWA sebagai kapal dakwah dokter care yang untuk mendatangi pulau-pulau terpencil sambil membawa tenaga kesehatan. Mudah-mudahan, dengan kunjungan kapal dakwah dokter care ini, masyarakat di pulau terpencil bisa mendapatkan akses kesehatan yang baik. karena kapal ini masih standar patroli maka kita harus melakukan proses renovasi sedikit ruangannya apa yang lakukan aktivitas kapal ini pahalanya akan mengalir kepada donatur wakaf yang membantu proyek kapal ini.